kepedoman penilaian ini kepada orang lain caranya adalah kita klik sampai muncul warna biru berubah warna biru kalau sudah ini ada dua jalan untuk membagi yang pertama ini kita lihat ada gambar rantai gambar rantai ini untuk membagikan link dari file pedoman penilaian ini dari PPT ini kita coba pakai rantai ini cara yang kedua pakai sini klik kanan maka akan muncul ada gambar rantai dapat link yang bisa dibagikan ini adalah linknya kita copy dengan cara saya ulangi kita copy kita klik-klik kanan dan copy setelah itu link kita berpandek kita membuka bit.ly untuk memperpendek link tadi Setelah masuk kebetulan saya sudah punya akun Bitly Kemudian kita klik kreatif ini Kemudian link yang panjang tadi untuk menghafalkannya sulit https drive google.com open ini masih panjang kita untuk mengkatkannya kesulitan maka kita perpendek di sini kita klikkan di sini link panjang tadi berubah jadi pendek ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat sejahtera untuk semuanya Di sini masih setia dengan channel Bambang Sirepno Dalam belajar bersama berbagi ilmu Dengan sederhana semoga bermanfaat Tak lupa untuk memberikan subscribe, like, dan share -nya. Di akun Bambang Sirepno dan channel Bambang Sirepno Dengan bismillahirrohmanirrohim Mohon doanya, semoga dapat sebagai amal ibadah tutorial kali ini yaitu membahas cara praktis mengunggah file membagi file baik itu file apa saja namun ini sebagai contoh adalah file ppt dari Drive serta memendekkan link jadi materi ini komplit mulai dari mengunggah sampai dengan memendekkan link masih tetap dengan sederhana semoga bermanfaat marilah kita ikuti tutorial kali ini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 kita cari file kita ppt ya ini kebetulan ada file ppt vcon beristama folder yang ingin kita bagi adalah file nya kita buka klik dua kali muncul ada dua ppt yang satu rom vcon webback yang kedua adalah pedoman penilaian kegiatan pkp saya ingin mencoba share uh, pedoman penilaian ini kepada orang lain. Caranya adalah, file ini kita klik sampai muncul warnanya berubah biru. Kalau sudah, ini ada dua jalan untuk membagi. Yang pertama, ini kita lihat di sini ada gambar rantai gambar rantai ini untuk membagikan link dari penilaian kegiatan ini dari PPT ini. Kita coba pakai rantai ini. Yang cara yang kedua, dapat pakai sini dengan klik sebelah kanan, klik kanan, juga ada bisa di sini. Ada gambar rantai pula, dapat link bisa dibagikan kita mencoba cara yang pertama tadi yaitu yang pertama adalah file kita klik supaya berubah warna biru kalau sudah berwarna biru kemudian kita mencari gambar rantai di sini kita klik sampai gambar rantainya juga berwarna biru di sini ada tulisan berbagi link aktif nah, rantainya sudah berwarna hijau kalau nggak aktif berwarna oh, gelap maka kita bagikan ini berwarna hijau ada cara yaitu shortener bitly being tiny url only gigi SID ini diantaranya seperti itu namun masih banyak lagi cara lebih dari itu ada 10-an namun pada kesempatan kali ini saya akan belajar bersama-sama memendekkan link dengan bit.ly cara untuk mendaftar atau membuat akun urs tenor bit.ly jadi dengan memedikan lewat bit.ly kita harus mendaftar dulu kemudian membuat akunnya yang pertama adalah kunjungi situs bit.ly melalui browser Opera Mini, Mozilla, Chrome dan lain sebagainya yang Anda punyai lalu klik Sign up for free yang kedua maka Anda akan dialihkan ke menu berikutnya, di sana Anda bisa memilih mau mendaftar melalui Google, Facebook, Twitter, atau email. Namun kesemuanya itu, nanti jika kita akan mendaftar, maka harus mengisi username, email, password. Jika semuanya sudah diisi, kemudian klik kreatif akun demikian cara mendaftar untuk membuat akun bit.ly sudah selesai ayo kita ikuti langkahnya kita belajar bersama-sama dengan cara memendekkan link kita dengan bit.ly kita buka layar laptop kita seperti biasa kita lewat Google Chrome, kita klik, kita buka drive kita. Ini tampilan drive kita. Print ini mungkin ada yang bosan. Coba kita bagi, kita ganti ya gambarnya. Misalnya, saya ambilkan gambar background. Nih background Google Drive sudah berubah. Sekarang kita membuka drive kita. Langsung aja dari pintasan ini. Kita klik. dari file PPT tadi yang sudah kita buat ingin kita bagikan ini pedoman penilaian kegiatan tadi yang sudah kita bagikan atau kita share ke orang lain kita klik Sampai berwarna biru Kemudian kita ambil Gambar rantai ini Berbagi link aktif Kemudian Ini adalah Linknya Kita copy Dengan cara bisa ulangi Kita copy Kita klik kemudian kita klik kanan kita ambil copy setelah itu link kita perpendek kita buka bit.ly untuk memperpendek link yang banyak tadi telah masuk ini kebetulan saya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 Kemudian kita klik kreatif ini. Kemudian link yang panjang tadi, link yang panjang ini untuk menghapalkannya kan sulit. https://drive.google.com/open drift Google, Com, Open, ini masih panjang. Kita untuk mengingatkannya kesulitan, maka kita perpendek di sini. Kita kopikan di sini. Nah, link yang panjang tadi berubah jadi pendek ini menjadi Bitly 3es2cf. Ini menghapalnya kita juga sulit, maka kita bisa ganti link ini sesuai dengan file apa yang tadi kita perpendek. Tadi kita akan memperpendek dengan file pedoman penilaian kegiatan, maka ini kita perpendek. Agar mengingatnya mudah Maka ini kita ganti eh, Pedoman PKB Jadi untuk mempermudah Seperti ini pedoman PKB Kita coba terus kita save jika nama benar maka di disini untuk tulisan bisping maka file kita yang banyak tadi sudah kita perpendek dengan nama bit.ly bandoman.unscot.pkb untuk mengecek nama ini sudah sesuai linknya atau tidak maka ini kita copy kemudian kita membuka lagi di sini Google baru kita kopikan di sini. Dipastikan. Ah, https Speedly, PKB Kita klik. Kita enter. Jika muncul berarti nama dari link kita benar. Pedoman penilaian kegiatan pengembangan keprofesionalan keprofesian berkelanjutan PKB oleh Bambang Sirono. Ah, ini sudah muncul semuanya nah berarti link ini sudah siap untuk kita bagikan gitu jadi saya ulangi lagi tadi dari file ini kita bagikan Kemudian linknya kita copy. Untuk setelan berbagi sudah dijelaskan yang di depan tadi. Kita tidak membahas yang setelah berbagi ini. Kita tinggal memendekkannya. Ini kita copy, klik kanan, copy. Kemudian kita membuka Google untuk Bitly. Kemudian kita kopikan di sini pendek kita ganti namanya sesuai kebutuhan kita agar mudah dipahami dan diingat. Kalau sudah ini betul kita uji coba link kita tadi benar atau salah. Kalau bisa dibuka berarti sudah betul. Demikian cara memendekkan link lewat Bitly. Mudah. Terima kasih telah bersama dengan saya Untuk belajar bersama berbagai ilmu Telah mengikuti tutorial kali ini Semoga dapat bermanfaat Sederhana semoga bermanfaat Itu yang selalu kita angkat Semoga dapat sebagai amal ibadah Terima kasih atas subscribe, like dan share -nya. Dengan akun Bambang Sripno Mengucapkan terima kasih wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh